Nah, duo ini baru masuk banget nih di jamtangan.com Fresh from the oven Percaya nggak percaya, jam tampan berkualitas kayak gini Harganya nggak nyampe juta Lalu, apa sih yang bikin Alba Active ini spesial? Dan kenapa Minwatch pilih review jam tangan ini? Yes, tentu aja karena harganya merakyat banget udah tahu kan Alba ini saudara dari Seiko tepatnya bagian dari Seiko Watch Corporation jadi kualitasnya nggak perlu diragukan lagi ya yang udah punya jam tangan Alba pasti paham banget dipakai daily bertahun-tahun pun tetap awet dan dengan harga under sejuta kamu udah dapat jam tangan sporty dengan ketahanan air hingga 100 meter jadi nggak perlu panik ya kalau tiba-tiba kehujanan di jalan Fitur yang paling unik adalah analog kompas bezelnya. Cara pakainya gimana? Gampang banget. Arahkan aja jarum jam ke matahari. Antara jarum jam dan posisi pukul 12 adalah arah selatan. Lalu putar sampai tanda South ada di tengah-tengah. Nah, kompas sudah siap dibaca. Analog kompas bezelnya memang nggak selalu akurat, guys. Tapi cukup membantu untuk cari arah. Dan lihat nih, ada motif kamuflase juga di insert bezelnya. Keren banget, pak. Lalu untuk spesifikasi tipe AS9Q19X1 Diameter case 42,5 mm Ketebalan case 11 mm lug width 20 mm Dial color blue Case material stainless steel Strap material stainless steel Glass material mineral crystal Quartz movement, water resistant 100 meter Dan ada date window di posisi pukul 3 Hmm, biasanya habis min watch review gini, Alba cepet banget sold out. Apalagi stok kita nggak banyak. Paling hitungan hari udah ludes. Makanya harus gercep ya, Pak. Nah, di antara dua warna ini, yang mana nih favoritmu? Atau pengen warna lain juga? Ada kok di jamtangan.com. Jadi, selain blue dan brown, kita juga ada warna black tipe AS9Q11X1 dan green tipe AS9Q17X1. Sekian dulu ya dari MinWatch. Jangan lupa klik jempol di bawah kalau kamu suka dengan video ini. Subscribe juga boleh banget, soalnya kita sering bagi-bagi jam tangan gratis. Well, thank you for watching, and see you on the next video.